Mengeluh Dengan Derita Kenyataan Pernahkah Kau mengeluh Dengan Keadaan Sampai Sampai Merasa Tak ber Hidup di dunia uh. Coba kau lihat di pojokan sana mereka yang seakan terpinggirkan dunia Namun masih bisa berjalan dengan tawa dan canda Dibandingkan Kamu dengan mereka ku rasa jauh Dari kata Patah Mereka yang Rasakan Kenikmatan Bahagia Yang kurasanya Bisa dilihat Dalam malam Mimpi dan a g Yang berhak mengeluh dengan Berita kenyataan Itulah mereka yang rasakan Hidup keterpinggiran Hidup keterpinggiran Hidup keterpinggiran bangku pendidikan yang tak pernah kenakan pakaian bermewan, yang tak pernah rasakan dinginnya AC di dalam rumah yang tak pernah rasakan nyenyaknya tidur di ranjang kapuk yang empuk yang tak pernah rasakan nikmatnya makan enak di Kapetaria. oh. Dibandingkan kamu dengan mereka, kurasa jauh dari kata patah.